Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat always on display atau tampilan selalu aktif di HP Oppo menggunakan gambar sendiri Di sini bisa kita tambahkan teks ataupun tidak ya dan tentunya untuk tampilan always on display di HP Oppo ini tidak untuk semua ya hanya sebagian seri saja silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu terima kasih Oke untuk melakukannya, pertama kita buka menu pengaturan yang ada di HP, kemudian setelah itu pilih personalisasi. Kemudian setelah itu pilih lagi tampilan selalu aktif atau always on display. Berikutnya di sini kita scroll dan pilih teks dan gambar. Nah sekarang kita pilih untuk gambar yang akan digunakan. Untuk contoh saya pilih gambar yang ini. Kemudian untuk ukurannya kita atur ya kita gerakan menggunakan jari oke seperti ini, kemudian untuk sudut lengkungnya kita atur nah seperti ini jadinya, kemudian gambar buram kemudian masukkan untuk teksnya misalnya teks saya tulis Hanna dan Hani. oke kemudian di bagian bawahnya untuk warna bisa kita atur Berikutnya, untuk ukuran teks bisa kita atur juga. Kemudian, untuk posisi teks bisa kita atur di bagian tengah, atas, ataupun di bagian bawah. Saya taruh di atas saja ya. Kemudian, di sini ada space karakter dan juga space baris, tinggal kita atur-atur aja. Nah, jika sudah, kemudian pilih terapkan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lihat untuk always on display-nya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadinya untuk foto dan juga namanya bisa terlihat di sini. Mantap sekali ya. Dan mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.